Bogor merupakan daerah yang memiliki budaya dan kultur suku Sunda. Selain budayanya, masyarakat Sunda juga terkenal kaya akan keseniannya. Nama Sunda sendiri berasal dari su yang artinya baik dan da adalah kalimat penyambung atau hiasan. Masyarakat Sunda yang terkenal dengan ramah tamahnya, mempunyai berbagai sejarah yang menghasilkan berbagai kesenian tradisional. Salah satu contoh kesenian dari suku Sunda yaitu ada wayang golek, tari jaipong, sisingaan, alat musik angklung, dan sebagainya. Nah berikut akan saya tampilkan salah satu lagu kesenian dari Sunda. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh William Sumping Perkenalkan, saya Silpiana dari Universitas Juanda Bogor akan menyanyikan lagu daerah dari Sunda Terima kasih, selamat menyaksikan I'm